Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ke Kabar pertama kita awali dengan momen di luar dari Leslar Persahabat ya, begitu banyak wartawan Saat tentunya permasalahan dari seseorang Terutama artis persahabat ya. Kali ini ada momen video nih Hercules, preman Tanah Abang Begitu banyak di luar persahabat ya Yang menunggu untuk mewancara Dan kita lihat persahabat ya. Hercules tentunya tidak ingin menyampaikan sesuatu apapun kepada wartawan, karena wartawan dinilai tentunya tidak etis persahabatnya. Karena wartawan itu adalah dalang dari semua percakapan yang tentunya disampaikan oleh tersangka, terkhusus persahabatnya, tidak sesuai apa yang disampaikan dan apa, -apa yang ditulis persahabatnya oleh wartawan langsung Hercules, periman tanah abang pun, suruh langsung tanyakan saja ke penyidik. Tuh, persahabat, ya. Disampaikan nanti tidak sesuai. Itu yang disampaikan yang diarahkan oleh Hercules sebagai tersangka, persahabat, ya. Ini membuat warga Konoha pun sangat respect banget, persahabat, ya, ketika melihat momen ini. Begitu wartawan ciut ketika menghadapi yang beginian. Tidak lain halnya dengan Leslar. Leslar memang luar biasa semalam. Kita lihat idola kesengan kita sambangi Polda Metro Jaya. Dan pastinya bakal ada sesuatu yang akan kita tahu dari Lesti dan Pilar. Apa alasan dan tujuan menyambangi Polda Metro Jaya semalam. Namun di luar pun sudah banyak para wartawan menunggu untuk apa tujuan dan alasan Leslar datang ke Polda Metro Jaya tidak menyampaikan satu kata apapun persahabat dia, ya, tetapi attitude yang luar biasa dari idola kesayangan, Masya Allah mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi segala ujian apapun kita lihat persahabat dia, ya, tentunya kita di sini mendapatkan banyak sekali, tentunya, respon-respon dan tanggapan. diantaranya dari akun Chigemoy mengatakan, "Pada ciut, kalau sama yang beginian, out dari Leslar, ya ini ini di luar dari Leslar." Kita lihat bersahabat, ya, komentar tentunya, begitu banyak juga diberikan. diantaranya persahabat dari akun Instagram. Eka ehant 355 mengatakan Waduh kalau pengacara kayak gini Ky tuh Wawan Wiwin nggak berani buat berita aneh-aneh siap dilibas selalu sama Bapak ini ngomongnya langsung ngenak di hati wawan Wiwin tuh ini tegas banget ya penyampaian dari tentunya pengacara Hercules luar biasa membuat wartawan pun tidak bisa melawan apalagi untuk bertanya mengenai permasalahan yang tentunya dijalani. Kita lu juga persobat komentar selanjutnya dari akun It. Hai dia, Abdillah mengatakan Wawan Wiwin mending deh lo semua liputi kasus Sambo sama Ibu PC biar berfaedah gitu. Itu ada kasus yang lagi hangat-hangat mending ke aja jangan cuman ngejar-ngejar less lar terus. Memang idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, walaupun Papa B dikabarkan sudah diboikot dari TV, tentunya masih muncul di televisi. Ini yang membuat tentunya warga Konoha pun merasa aneh, perasaan beth ya. Memang idola kesayangan kita benar-benar terbukti masih menjadi pemeran utama, luar biasa. Kemudian kita lihat juga perasaan berikutnya ada sebuah postingan yang diunggah oleh akun fanbase Lestler Boy Update Alpha Bilar. Harus tegas dong Leslar, haters yang dilaporkan itu bisa-bisa yang ngerobek foto itu. Hayo, tuh persahabat ya, warga Konoha menduga idola kesayangan kita itu melaporkan haters yang tentunya persahabat ya, merobek foto Rizky Billar waktu di acara Indosiar. Kita selalu menunggu kejutan dan kabar dari Leslar langsung. Berikutnya juga persahabat kita simak diunggahan fanbase de Alida. Lagu terpopuler Lida Akademi dan Lida versi kenaikan viewers dalam seminggu Masya Allah, lagu Lesti Gajora dengan judul lagu sekali Skalismo hidup memang luar biasa lagu ini Makin kesini, makin banyak orang-orang yang mendengarkan, yang streaming luar biasa Semoga Lesti terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbarunya Kemudian juga persahabat kita simak di Wungan Fadi Potret kali ini mengunggah foto Papa B. Masya Allah, persahabat yang lagi membaca sebuah buku. Memang idola kesayangan kita hobi membaca sekali. Alhamdulillah, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, mudah-mudahan juga segala urusan apapun yang dilakukan oleh Leslar, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube DivaTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.